Okey, so orang yang sangat hebat macam tu pun kenapa dia guna perkhidmatan ejen hartanah untuk beli hartanah sedangkan kalau ikutkan dia pakar dalam bidang tu kan? So, uh, sharing kita hari ini uh, kita minta tolong Cikgu En untuk bagi sedikit uh, sharing kepada kita supaya kita ni uh, apa? Cikgu En ada ke angkasa selepas. Semangat sikit. <laughs> Okay, silakan cikgu, 15 minit Okay, baik. insyaAllah uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua dan salam sejahtera Baik uh, Ada dekat ni, planet Pluto <laughs> Okay, so hari ni uh, Apa yang saya akan share adalah Kata-kata uh, daripada uh, Tuan Azizul Azli Ahmad lah Kalau siapa biasa follow Okay, dia antara pakar kewangan dan hartanah kot rasanya, eh ke pakai keuangan je, saya pun lupa. Tapi saya suka lah kata-kata dia sebab dia memang ada related dengan bidang kita, hartanah ni tau. So, apa yang saya nak bawa adalah, uh, dia bagi tahu dekat masyarakat yang sebenarnya dia beli hartanah pun, dia menggunakan perkhidmatan ejen hartanah. Okay? So, orang yang sangat hebat macam tu pun, kenapa dia guna perkhidmatan ejen hartanah untuk beli hartanah, sedangkan kalau ikutkan dia, pakar dalam bidang tu kan. So kalau kita tengok logik kat sini, uh, benda ni uh, kita tak ambil sebagai satu peluang untuk kita explain dengan pembeli dengan penjual kita. Okay? So kalau tengok, seorang pakar hartanah, dia uh, kenapa dia ambil ejen uh, hartanah untuk uruskan jual beli hartanah dia. Okay, sebelum ni dia ada share, uh, pernah saya tengok, dia kata salah satu dia sebab tanah ada kes penipuan. Sebab macam kita tahu, bila ada ejen hartanah, kita dalam keadaan win-win situation. Selalu coach bagi tahu macam tu, di dalam keadaan yang mana pembeli dan penjual hak mereka masing-masing terjaga. Sebab kalau kita sebut ejen hartanah ni dia sebagai orang tengah lah eh orang tengah yang memudahkan dan melancarkan urusan satu-satu jual beli. So kat situ adalah satu key point untuk kita bagi ia perlu uh, mendidik-mendidik yang pembeli dengan, penyiwan, uh, pembeli dengan penjual untuk pastikan mereka menggunakan perlimatan ejen hartanah okey so nombor satu, tuan agen cakap saya masih kekal beli hartanah dengan ejen hartanah okey kedua kedua dia kata pastikan apabila berurusan dengan ejen hartanah a uh, ejen hartanah tersebut mempunyai kuasa kad rent. Ah, okay, nampak takkan situ. So maksudnya, kita bila kita jadi agent hartanah, jangan jadi agent biasa-biasa. Mesti kena ada kad kuasa tu. So yang tak ada kad kuasa lagi, cepat-cepat buat close satu sale sekurang-kurangnya. So you all boleh tolakkan duit komisi untuk you all jadi rent. Okay, tak sia-sia. Saya cakap honestly, even you ada duit contoh macam you ada KWSP keluar 10000 ke kan ambil duit tu daftarlah sebagai rent jangan tangguh-tangguh eh sebab kalau awak bertangguh awak tak ada kad kuasa awak tak akan rasa macam mana aa, Apa yang kita sebut betapa seronoknya ada kad kuasa rent tu ha saya akan bagi tahu kenapa seronok bila ada kad kuasa rent a kat situ adalah main power kita yang kita boleh terus a apa Uh, servis uh, pembeli dengan buyer lebih confident, ok? alright, kedua, uh, uh, sebelum tu dia kata jangan berurusan dengan broker, nampak tak kat sini, so broker ni pun kadang-kadang ada juga rent yang bergaya macam broker, uh, tapi dia ada effect dia yang itu nanti saya akan terangkan, tapi kat sini kita nak kata yang apabila kita menjadi rent, kita ada kad kuasa kita lebih powerful daripada broker Uh, sebab broker kita tahu uh, pelbagai uh, kes yang berkaitan dengan penipuan salah satu dia uh, Tapi bila kita berada dalam rent, kita dalam berada di agensi yang betul So kita, servis uh, servis uh, kita ni dalam uh, keadaan yang profesional okay? alright. Yang ketiga, diingatkan So jika diminta bayaran, tempahat okay, Pastikan bayaran adalah atas nama agensi, bukan individu Okay, yang ini sangat-sangat betul, we should be careful. So, even kalau macam klien dia ada masalah nak online transfer, kata contoh, eh tak dapatlah dengan hebat relatives, bagi tahu kat dia boleh buat dalam bentuk check, ataupun boleh minta tolong kawan dia ke untuk direct transfer ke hebat relatives. Jangan sesekali kita pegang duit klien. Sebab dia akan jadi satu isu, sebab biasanya kita kan, bila once kita dah trusted, orang akan ambil kita punya servis sampai bila-bila, uh, tapi once kita dah pernah ada uh, sejarah history menipu ke kan, nah, nah, minzadik, uh, so orang akan uh, macam ragu-ragu dengan kita, so bila once kita dalam servis yang uh, melibatkan kepercayaan ni, trust, okay, you should put your trust first with your consumer, Uh, pastikan apa pelanggan-pelanggan awak pun percaya awak Awak pun percaya dengan pelanggan awak So macam mana kita nak percayakan pelanggan kita Kita percaya kalau dia masukkan duit ke hebat ratus Adalah komisen kita Kalau dia tak masuk duit ke hebat ratus Tak adalah komisen kita So paling kurang Kalau dia tak dapat bayar 3.18% Dia letak duit RM1,000 pun Okey Itu uh, style saya sekarang Sebab saya faham ada beberapa kekangan kewangan Macam dia orang tak dapat nak apa ni Tak dapat nak teruskan kan uh, Untuk bayar 3.18% So diorang kata boleh tak bayar Melalui uh, KWSP nanti boleh. boleh tapi dengan syarat You mesti ada seribu uh, Seribu sebagai tanda Tempahan rumah ni Sebab satunya bila diorang tak tempah rumah tu uh, Ada kemungkinan owner Kita bagi tahu ada kemungkinan owner Akan buka lagi uh, jualan rumah ni Kepada orang lain uh, So lebih baik kita letak seribu So you dah memang confirm uh, untuk uh, beli rumah ni in case kalau you punya uh, apa ni uh, loan tak layak so duit tu akan dikembalikan 100%. Bagi tahu kat dia sebab kadang-kadang dia takut-takut. Eh nanti mungkin tak dapat balik duit ni ke kan? So you kena explain. You kena bagi tahu apa prosedur bila dia dah buat tempahan rumah ni, eh? Sebab kita tahu tak semua orang faham selok belok hartanah melainkan perunding hartanah ataupun izin hartanah saja, Okay Baik Next is uh, Sekejap ya eh. Okay Next is uh, Tanyakan jika Okay uh, dapat kembali Okay dah sampai poin kelima rupanya saya dah ni kan Yang keempat tadi jangan buat bayaran tunai Okay yang kelima Tanya pun jika pembayaran gagal dapat balik ke tak Okay yang keenam Buat semakan gaji Dengan bank Ataupun mana-mana uh, pinjaman yang uh, layak sebanyak mana. Okey, sebanyak mana ni kena hati-hati. Okey, kadang-kadang bila klien uh, bila kita jumpa pembeli, dia akan tanya berapa kelayakan dia. Kita tanya dia semula. Bila dia bagi soalan, kita jawab dengan soalan. Jangan bagi jawapan. Okey, tanya dia semula, okey cik, Cik bajet sebulan untuk potongan rumah berapa? So, contoh, kata dia kata saya nak cari yang 500. RM500 sebulan sekarang, aa, kita bagilah aa, pendapat kat dia kan, berapa harga rumah contoh kalau RM500 sebulan mungkin RM100,000 atau bawah RM100,000 kalau dia kata, alamak, aa, rumah ada ke lagi rumah RM100,000? so kita boleh bagi suggestion, ok cik nak cari rumah apa, teres ke apartmen so kalau dia nak cari teres kita kata teres sekarang Mesti 250K ke atas So 250K kita bagi anggaran nilai bulanan okay. So kita kena pandai main dengan figure ni Sebab once you dah ada dalam bidang ni You akan sentiasa pegang calculator loan tu Calculator loan, calculator apa lagi satu uh, Yang debt service ratio, berapa kelayakan klien uh, you, you, Itu yang you kena kuasai Kalau you tak kuasai lagi, you tak boleh nak uh, Apa ni? Tak boleh nak cerita dengan orang kan. So macam mana nak kuasai benda tu? You have to deal with a lot, lot, lot of prospect. Kena jumpa orang. Tak boleh tak jumpa orang. Sehari sekurang-kurangnya lima orang ke you entertain. Uh, kalau full time lah uh, lima ke kan. Uh, sebab kalau saya faham kalau bidang servis ni nak explain satu orang perlu peluh kan. Kadang-kadang uh, sampai bengkak mulut kita nak bercakap. <laughs> okay. So kalau satu hari you dapat dia dapat sembang dengan 2-3 orang pun, jadi okey lah. Eh. At least, you ada open mind dengan buyer, you ada open mind dengan owner. Okay? So, benda tu kena buat konsisten sebab this is our business. Macam orang buka restoran. Hari ni orang buka restoran, you buka kedai, you ada pelanggan. Tapi kalau you tak buka kedai, you ada pelanggan tak? Of course not, kan? Orang tak datang, kedai tutup, uh, dia pergi kedai sebelah. Okay. So, sebab kita kata. Business hartanah ni adalah bisnes yang kita uh, dari kita sendiri maknanya kalau kita full time ke, kita part time ke kita manage masa kita betul-betul so you not success in this field right? so you have to do, you must do uh, sebab bagi uh, macam Anne sendiri Anne rasa benda ni for the time now kita memang struggle, sebab struggle kita baru nak bina kita, macam Anne sendiri walaupun dah baru 2 tahun lah ha, eh. masih baru juga sebenarnya, kita nak branding diri kita kat satu tempat, bukan mudah eh bukan mudah. tapi kalau orang kata contoh, hari ni kita jumpa orang uh, eh, tahu tak kat mana-mana ejen hartanah yang kita boleh deal, senang nak deal Pastu tu diorang petik nama awak so maknanya awak antara orang popular dekat kawasan tu ok, so make sure you are the popular person that uh, apa ni at your place. Ah uh, orang kenal. Eh oh kiki okay, okay. ah uh, biasa dengar ni kalau kat sendakan ni en harta dah uh, contoh kan. Saya tak tahu kalau saya glamour eh. <laughs> okay, tapi kalau you glamour kat tempat you memang potential you punya apa ni possibility untuk you close untuk you ada buyer yang datang kat you untuk ada owner untuk minta khidmat you memang sangat tinggi. Okey so Uh, pastikan you popular okay. Next uh, Dokumen sedia lengkap sebelum jumpa ejen okay. Bila kita deal dengan pembeli Maksudnya kita dah tahu dah Apa list dokumen yang you nak uh, bagi tahu dekat klien Dia kena sedia apa? Lengkap Sebab kita ni uh, Saya pernah tengoklah satu komen uh, banker Dia cakap dia suka berurusan dengan ejen ni Uh, sebab dia memudahkan satu satu bahagian dah. Maknanya banker ni kadang-kadang kan dia pening. Dia pening nak urus uh, nak minta dokumen lagi kat client apa semua kan. Pastu case lagi masuk banyak kan. So why not kita as a hebat routers kita dah ada satu satu list dokumen yang memang asas, memang lengkap kita dah a uh, apa? Uh, settlekan part untuk macam uh, dari segi dokumen tu so of course bila masuk kat banker cepat benda tu jalan uh, berbanding dengan kalau kita tak tahu apa dokumen nak minta ni, apa, apa nak bagi ni uh. Uh, of course macam banker pun uh, bengang je kan, uh, lambat je bagi respon so dari satu part kita sebenarnya memudahkan urusan pihak lain dah sebenarnya Eh, uh, so make sure You tahu apa dokumen list yang perlu uh, buyer lengkapkan Kalau nak apply loan okay, So macam owner pula Apa yang you kena lengkapkan Contoh macam ATS tu benda-benda asas ATS, ATP This is for your claim fact sheet nanti kan Sebab macam coach bagi tahu sebelum ni Kalau kita nak buat claim Kita kena lengkap semua tu Kalau tak nanti akan jadi isu belakang hari kan uh, So benda tu kita kena belajar step by step So macam mana nak belajar Kena ada sale Kena ada prospecting Okay, so dia uh, semuanya based on our sales cycle. Kita ada, kita punya uh, jualan apa kita rencana jualan tu, so kena revise balik benda tu untuk pastikan kita on track. Okay. Ah, uh, okay, so itu adalah antara tujuh isu yang Tuan Azizul Azli Ahmad ni kupaskan. Kenapa dia kata kena guna ejen hartanah? Eh. So mudah-mudahan benda ni akan jadi satu uh, point untuk kita blast pada kita punya apa ni customer bagi tahu kenapa orang-orang uh, yang uh, apa kenapa perlu orang lantik ejen hartanah nilah eh uh, kenapa perlu lantik ejen hartanah okey so selain daripada tu tiga benda kita kena ingat apabila berurusan dengan ejen hartanah pertama adalah elak penipuan okey so Uh, pertama, elak penipuan yang mana uh, kita sah okay. Bila kita sebut sah, yang ini yang paling best So, bila orang tanya macam mana nak tahu sah ke tak Pertama, you boleh pergi dekat website LPPEH, LPPH okay. Boleh search nama saya Nama penuh saya, bagitahu Ha, contoh, Nadia binti Timur Manaim, boleh sue saya kalau saya ada buat kesilapan dalam menguruskan selok belok hartanah? So, you kena, you boleh berani bercakap sebab nama you memang terpapar kat situ sebagai ejen hartanah beli So, this is kita punya kad kuasa ni memang sangat-sangat berkuasa lah. <laughs> okay, so number two, kita ejen hartanah bagi kelancaran jual beli proses tu. Of course, sama so, macam saya cakap tadi, bila kita jadi ejen hartanah, kita tahu semua selok belok. Uh, eh? Sebabnya kita ada pengalaman, kita pernah berurusan dengan orang macam ni Orang cerita dengan kita pengalaman dia beli hartanah kena tipu kan So benda tu kita boleh share uh, Maknanya kita jangan ingat untuk close saja. Sebenarnya kita educate people lah okay? Dan kita pun sendiri sebagai ejen hartanah Kita takkan tergamak untuk melakukan penyelewengan Sebab kita berada di jalan dan landasan yang betul eh? Especially untuk apa saja yang kita buat pada agensi kita kita kelaporkan kan contoh macam listing kita uh, of course kita akan update dengan coach kan apa listing yang ada dalam trello so semua tu adalah uh, report untuk production kita tak rugi pun kita berada dalam uh, agensi hartanah berdaftar untuk uh, deliver kita punya uh, kerja ni eh? sebab satu barokah, kedua kita dapat pengalaman dan dalam masa sama peningkatan kerjaya kita pun ada kat sini eh? alright dan lagi satu last rumah mudah terjual bila latih ejen hartanah sebab kita fokus dengan rumah yang orang nanti tu okey dia akan lebih cepat jual tapi kita kena buktikan lah maksudnya okey uh, bila masuk listing je apa you nak buat kan bila masuk dalam listing you kena blast dekat you punya listing buyer you kena blast dekat kawan-kawan you you boleh coa so kita make sure nama kita hebat, kita maintain kan hebat lah. Maksudnya cepat. Eh? Ha, cepat. Dan uh, benda tu uh, ada follow up. Memang kita orang kata uh, kita nak maintain kan service kita tu kita pastikan yang bila apa-apa update daripada lawyer semua tu kita sendiri bagi dalam masa uh, seminggu tu adalah kita bagi info pada buyer dan owner tu. Okay? Dan dalam masa yang sama kita tahu bank mana kita nak hantar untuk klien, ikut klien dia, peguam mana kita boleh suggest kan? sebab peguam ni memang ada pilihan tapi biasanya kita ambil peguam kita lah, sebab kita dah biasa deal kan. Ha, so benda tu lagi memudahkan urusan mempercepatkan urusan. So misal kata ha, macam saya baru ni pun ada juga klien call tanya eh nama kan? Sebab apa? Eh? Rupa-rupanya bila kita cek-cek dia punya rumah tu yang dia beli master title, so ada concern, bila concern dia lambat sikit lah. so kita dah ada pengalaman, so kita bagi tahu, maknanya sentiasa update dia cuma risau uh, bila dia beli rumah tak dapat-dapat lagi kan uh, lepas tu duit dah kena potong, uh, jadi kan uh, benda tu kita kena alert uh, eh? uh, walaupun komision ikut tu dah S&P settle dah, tak payahlah ambil tahu kan uh, dah boleh dah cuci tangan tengok case lain kan, uh, tapi jangan kita nak maintainkan urusan nak minta referral daripada dia cik ada tak siapa-siapa yang boleh ha, cik tahu ke kan nak beli jual rumah bolehlah ambil pemata saya kan minta nombor telefon kat dia so uh, kita punya apa nama uh, servis tu akan maintain sampai bila-bila insyaallah uh, dan and pasti dia memang long term punya bisnes You all once dah masuk sini memang sangat beruntung Sebenarnya bukan semua orang jadi dapat jadi ejen hartanah Siapa yang apa pergi tu takpe Mungkin rezeki dia orang bukan kat sini kan Tapi kalau kita masih di sini, try Sebab kita tak cuba lagi, kita tak tahu macam mana rezeki kita kan Sebab En dulu pun tak percaya yang En boleh buat dalam hartanah ni Kalau ikut kan pandai mengajar je kan Tapi orang kata kita try kan eh? cuba uh, ber, tidak berada di zone selesa sebab kita tahu sekarang mata wang kita makin meningkat so keperluan income kita kita kena ada berapa income dari tempat kita so benda tu akan jadi big why kita untuk stay okey coach uh, balik pada coach insyaallah itu sahaja untuk hari ni terima kasih banyak uh, a uh, apa tu satu apa tu satu sharing yang sangat bagus so guys kalau sekiranya you guys ada soalan nak tanya daripada apa yang cikgu and apa tu cikgu and punya sharing uh, saya allow you untuk 1 2 minit Basically, macam itulah macam, macam saya kata kita kena ada empat equity apa tu accountability partner tau mesti ada empat paling tidak eh? jadi kita kena orang-orang yang empat orang ni dia kena tahu apa kita buat kalau sekiranya kita tak bagi dengan mereka sebab jadi kita akan anggap macam apa tu kalau kita orang tu tak tahu apa yang kita buat jadi kita akan buat sambil jalan je tau tapi kalau sekiranya ini kami kita semua ni adalah accountability accountability partner you guys. So kalau you guys betahu dan you kadang-kadang bila kita betahu orang and kita tulis apa yang kita nak buat tu, secara otak kita akan play as a trick bukan trick lah, tapi dia akan meletakkan benda yang betul pada tempatnya. Jadi apa yang you kena bila you buat macam tu, jadi you akan tahu yang you you kena buat consciously you akan buat, kalau sekiranya you you punya accountability partner tak tahu, you sendiri pun tak tahu tak tahu apa nak buat kan, jadi hari itu akan berlalu macam tu je lah uh, jadi you buat ikut uh, apa yang you rasa betul tetapi uh, apa tu apa yang you lakukan tu sometimes ingat eh benda yang penting dengan apa tu kita kena kita ada banyak masa bukan semua perkara yang kita lakukan tu dia sama importance dia bukan semua benda yang kita lakukan tu setiap hari tu kepentingan dia sama sebab ada benda sangat penting ada benda yang dia penting tapi dia tidaklah sama dengan yang benda, sangat penting contohnya macam prospecting ataupun iklan ataupun chat listing itu sangat penting jadi kita kena susunkan masa kita berdasarkan yang sangat penting tu dulu Okey cerita macam nak kemas apa tu nak kemas uh, meja <laughs> eh, nak meja kerja ataupun nak susun apa tu nak kemaskan konteks ataupun benda-benda komputer nak install ke apa ke itu semua penting tapi itu tidak apa tu bukan benda penting yang akan menyebabkan kita punya uh, pendapatan meningkat uh, so hari ini saya belajar berkenaan dengan uh, apa tu um, uh, dipanggil lah uh, 5 lima dia panggil kat sini eh a eh. so 5 power list eh setiap hari kita belajar betul tak setiap hari kita tengok video kita ambil nota jadi 5 power list yang kita kena kita kena jot down dan kita kena revise selalu eh jadi power list ni ialah apa power list ni ialah lima perkara yang kalau kita mesti kita kena lakukan supaya dia menggerakkan kita punya Uh, odometer kita, ha, so contohnya kalau kita naik kereta kan, kita ada jarum odometer kan, so apakah perkara-perkara yang perlu ada supaya odometer kita tu boleh bergerak, jadi saya letak untuk diri saya <coughs> mesti ada prospecting, kena ada recording video, setiap hari saya kena buat recording video, setiap hari kita, saya buat prospecting, so prospecting bagi saya bukan saja untuk buyer, jadi saya punya prospecting termasuklah untuk cari new rent, ha, jadi bagi saya bagi visa bagi suren bagi cikgu and bagi leader-leaders yang lain jadi dia punya salah satu benda yang penting ialah untuk cari untuk buat ah uh, uh, recruiting. Uh, lepas tu macam mana saya nak reach saya punya client salah satu je ialah uh, apa tu me melebarkan melebarkan channel sebab kita kan Uh, ada channel tau channel channel kita dapat leads apa semua kan so macam mana kita nak lebarkan setiap hari kita ada mungkin uh, bagi orang yang biasa dia mungkin channel dia jalan-jalan tikus saja tapi kalau orang tu dia biasa dia dia punya channel dia macam highway kan highway 4 8 lane nah macam tu jadi macam mana saya nak melakukan setiap hari saya kena lakukan supaya channel saya bertambah besar bertambah besar dan tambah besar baik presentation nak increase kan presentation uh, viewing kalau sekiranya kita tidak ada viewing maka closing pun kurang juga betul tak so uh, uh, apa tu benchmarking eh uh. benchmarking saya yang selalunya kalau you buat coaching dengan saya saya akan tanya dua je bukan dua je lah dua yang penting berapa banyak uh, apa tu uh, berapa banyak you punya iklan dengan you punya listing dan berapa banyak viewing yang you buat yang terakhir sekali ialah iklan kat sini 5 Okey ini adalah saya punya power list. So you punya you pun ada you punya power list juga. So you kena set bila you nak buat power list ni. Okey. Ni benda yang kita buat setiap hari kita belajar dan kita tulis nota dan kita ingatkan. Ha? Saya menggunakan ah uh, OneNote. Saya tak tahu you you guna apa tapi kalau kalau ni saya tangkap gambar letak kat OneNote. Jadi setiap hari saya revise